Mabda'uhu makolahuhu annafsi inni akhidun fi kitabillah Ini saat teman sun ingin akhidun ngalah fi kitabillah Idha wajadu nalikani modu ingin suhu ingin kitab Allah Fama lam ajidhu fihi akhidhu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wal athari dan biara-bara athari asyikhah hikang sukhay anu sayang nabi alatikang fasad Nah ini yang beda Bu Hanifah dengan Imam Bukhari semari geger Imam Bukhari ulama yang paling sering mengerit ke Bu Hanifah Pol lebih wani fai gara-gara angkot tambahan kata atak alati fasad. Jadi saya mau mengambil sunnah Rasulullah tapi fasad fi harus terkenal. Apa harus terkenal? Itu macam masalah besar. Imam Syafi'i pertama rata cakup wani fai gara-gara kalimat alati fasad fi etisiko. Aku ya kenapa kong on kritik kritikan menurut sampai doa akhirat menutup karanai wong lorong wong teluga. Ya ke arah rasani titiw ngalim jadi pena santai Damai apa? Abu Hanifah itu mensyaratkan, misalnya ada orang cerita tentang Mbah Mun itu kata cara Abu Hanifah itu harus terkenal cerita itu harus terkenal, minimal muridnya Mbah Mun itu jamun dan jamun, satu komunitas dan satu komunitas ada yang cerita itu subjektif, subjektif, umar tok bercerita itu subjektif Wah itu Imam Syafi'i wantinya, Masya Allah karena itu berarti mensyaratkan kebenaran itu harus terkenal padahal semua Nabi, Imam Shafi'iyo terlalu, yang kritiknya ya terlalu walaulah kadang nanti Sakyat Abu Hanifah sampai Imam Shafi'iyo terlalu kadang, sampai ngendikan begini beliau tidak ada dalam sejarah Nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia sendiri lana syahadatul wahid turut berarti Allah nanti nabi seangkatan kudus kelompok Benura wakid Benura Siji iya bantai untuk Nabi barang ini, kan Sakyat Abu Hanifah atau di apa oh ya, kan gak kebayang kan Faham kita maksudnya. Ada tahu itu mengalir. masalah. Apa? Masalah. Masalah. wong cukup. Nabi dari daerah ya kan? termasuk Imam dibully. Dibully mati-matian. Tapi melainkan heran Muhammad luar biasa beliau. Teng review nerang Imam Syafi'i paling ronggempir Abu Hanifah sampai sakuras, mereka ngerti butuh dibelon aliyannya kan aman, wah seribet teman ulama, manis kisah syukur ada ulama, ribet ulama aku ribet, lu kalau nanti, nanti si Abu Hanifah nanti, gara-gara ulama kan gada kitab malik wa Abu Hanifah, karangan Imam Syafi'i, uh nanggeri, teng Abu Hanifah karena tadi, kalau kebenaran harus fasad. Pakai fakfakta hedatin, hedatin fakta api luar khidwa fakta akhoripan. Munculnya latihan, ujuk-ujuk fasad yorai so, wuh, untuk undin tikungku, mata nunggu. Tapi justru karena beliau berlebihan kritik abu hanifah, wah, re sakit. Sakit maksudnya kok tibu kritik-kritik, anan sakit. Nah, aku sakit, gue kan berkorok ekonomi, rah berkorok ikub, berkorok ekonomi, gue kan berkorok. Ya ya banyak bener imam ya maksudnya, ya sangono, maksudnya kebenaran itu ya tetap bener punya yang bawa itu satu orang tapi Imam Hanifah masih ada kata al fasad. harus terkenal kalau tidak terkenal tidak mau ya tentu Abu Hanifah punya alasan karena Yunus sewu generasi baca sohbat Wes kelompok tertentu sing sidik-sidik menidawe nabi dan itu susah dipertanggungjawabkan. Warasiato bahkan sebagian kelompok seorang ahli hadis zamaniku ya wes akhir hadis maudud terjadi kolar rasulullah. Padahal hoax, nah karena potensi riwayat itu bangun bahmunak lagi kemarin wafat. Iku we, cerita tentang beliau itu sebagian jadi simpang siur kadang yang mengalami subjektivitas yang tinggi ayo ya mulaini kita ngambil sing suhro kuto sing terkenal ya, termasuk sing terkenal jadi mau izin kekusuhan jadi jalan baik kamu tak tambah khusuk tambah bentuk kamu tak wajar nah guys saksi ini terlalu banyak ribuan mungkin dan itu diulang-ulang sampai ulang aku kepengen dikumansuera kesampean sampai tak cek ketua pondok terbaru ketika ya istrinya wafat dan pengurus pengurus yang baru kan ke atas yang mau sekolah tak tak koi cuma muncik jak sering jauh gitu seh wah berarti kapan so <laughs> kan kan disawah ya dulu ya terus sekarang kalau kan menangis yang manso yai dulu sering kritik kurikulum kalau menangis awal mondok mondo yaitu putranya yairano seng SD ulo jadi menangis kalau si jahliyah ralia yai ngerasa no gusofur kalian yang ala sehari mulai rima terus beliau sepuh malah bikin sanawi alia kan berarti kalo menangis nasah Masa, manso masalah, masalah pak nasam malah aku tuh aku pengen menangi sama nasaman so yang menangi kerennya menangi sugi, menang anti kak nasaman so repot nih yang menangi budu nih menangi pinter nih, aku senengin menangi wah so yang menangi rabine, gak usah menangi pegatane, menangi orang bobon atau kir. Nah karena semua toko itu potensi dicatut, saya ulang lagi ya karena semua toko itu potensi dicatut maka bu hanifa gak mau resiko. Pokoknya hadis dari Nabi harus fasad, harus terkenal. Tapi pertanyaannya ya tadi Abu Hanifah tentu benar, tapi Imam ya, Syafi'i yang benar. Lalu kok wajib fasadmu begini? Misalnya Nabi melakukan melakukan ini, Abu ubura roh takut. Wow, lagi ngiritim tak ngamet. Nabi, gue sering jagungannya Abu ubura roh toh. Terus ubura Ubureh munukolar Rasul rambo endelak, yo ribet, monghong. Pasti ku abe ungloronan. Pokoknya apa yang ngadel begini. Tapi cara Imam ribet kan, bodoh masuk akal ya kan?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 tapi kalau Alhamdulillah karena kita baca muhammad orang yang sangat insop malam bila-bila bukan <laughs> itu lucu. Ya, muhammad luar biasa. Terus ngerti anak Wahni Fah musyawir mati-matian. Aku erau saat di bela santai, no? <laughs> eh, santai. Allah <laughs> iri, bung koplo kamu. Nak salah orang no sing ngiritik. Bener harus yang muci. Tadi aman. Kebanyakan ketemu pangeran kifah, satu-satu aman mengalir rite. Ya, jadi cara wanita yang beda dari ulama lain itu adalah di Apa Allah, itu keliru, cara Imam Bukhari, corak Imam Syafi'i Kelirunya adalah khobarul wahid asik. Kau itu bisa dipakai. Imam Syafi'i oleh itu malah ngambil. Tadi semua utusan dulu, Rasul Kusyiktoh, dan nak kebenaran utusan. Oh, Nabi, Allah, ngutus Rasul Kudus langsung ada. Wah tok ndendi-ndendi Rasul. Lah Pak nifa tentu ya duga ya. lah cara ketemu saya, ora urusan Rasul. Betul, Rasul padakne ulama mesti ngamuk mesti. Ya. Wah ribet sik ya. debat e ulama ribet. Jebjane wong-wong bodho menangan jare kula. Ribet ulama iku ribet. Gale ana kiai beta dene nak anak iki ora jare mboten jare roh kiai terlalu lupete Wama arsal arsalnaka ilah rahmatan ila. Wama arsal naga, ilah ila rahmatan lil alamin Jadi, Berarti agama iku rahmat moro kajen nabi itu tuh sudah di rahmat. Kiai-kiai beda. Si mikiai sini gitu. Saya kira kajen nabi anaknya ulama. Mulaan ulama itu sudah di rahmat ganggu umatnya. Naco kerang teman-teman, naco ekstrim teman-teman. Jari kiai ini. Segini kedua kalah raka'ah alimie. So, mesti rahmat itu kajen nabi. Ada ulama begi mau bikin masalah dok. Gie proposal ya keh, gie bulat ya keh. Sengkarman Romad bar, semoga semuanya baik baik saja. Ya saya ulang lagi ya mulanya kayak ngaji ben roke dalam banyak hal bener Abu Hanifah kita percaya satu orang saiki ruwet no? karena apa ya kalau semua orang punya klaim ya saya ulang lagi kalau semua orang punya klaim dekat Mbah Muuntus meriwatkan seenaknya kan ribet kan kalau ahadi satu saya itu sampai sekarang masih sering tanya Gus Zulfur tanya Gus Kamil apa betul Abang hentikan seperti ini terus maknanya seperti ini ya kadang Penjelasannya putranya beda dengan yang diyakini publik, ya karena sudah tokoh, resiko tokoh itu kan. Nah Rasulullah juga sama. Sampai ono hadis maudhu, coba kue misalnya dari Abu Hanifah trauma makanya kayak apa? Berapa hukum yang terinspirasi oleh hadis hingga gak jelas, jiluntrungane? Gini hadis maudhu, kan boleh dong orang istimbat berdasar trauma apa? Orang istimbat berdasar trauma akhirnya beliau yang tinggal nopo wal asar asyikah anhu tapi Allah tifasat apa Allah tifasat kuduh nopo terkenal lah fasad tv audis sih kok terkenal corong pinter-pinter corong waras-waras terkenal nempet sos nenggoin itu kan gak jelas tapi kuduh fasad vi etisikah apa fasad vi etisikah tapi abu imam syafi'i yo rasalah warasaleh mah belah anak itu jadi syarat kebenaran terus abu rehoh nak ngendikan riwayat pas dia ini ke kanjeng Nabi Dewi andan itu sering hmm. paham no? kan pernah kan abu rehoh digugat para sahabat abu rehoh Islam terlambat kok pintar riwayat yang kau nabi ngalah ngalah no aku Islam itu disek aku dari sahabat-sahabat ansur abu Islam lagi wengi masyur wabu rehoh kan dibuli abdul bin umar dibuli sahabat-sahabat dia kok Islam wengi gagar sidik-sidik kola Rasulullah akhirnya abu rehoh ngendikan yang melas Aku koko kere, gak depopo lah. Aku suka, tidak koyok dagangan yang pasar, sehingga tegal, tengah tegal, sehingga sawan yang sakit. Yang... Aku kere, berhubung kere tadi cadel, akhirnya pas nabi. Aku rabe kuwe, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ini rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, aku ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa ake, rasa akhirnya yang mecit, kadang-kadang nabi itu semetu cerita be aku melas <gulau> kan akhirnya oh yuk nak ngono gak masalah <gulau> <gulau> tapi ber tapi berarti kamu orang akeh ya, sebabnya jadi isben ya khilaf ya bukan nifa imamsafi isben isben kalau hampir rencana ketemu di mana akhirnya nanti ketemu kan rapa paham, paling pun barokah ibu nanti akhirnya tujuh barokah kamu kepengen duduk <swek> perkara ini itu Imam dan kritik di bab itu ya karena beliau khawatir kalau itu aturannya nanti hadmu syariah karena banyak rawi ketika Rasulullah ngendikan memang dia sendiri, ya bah dia. Lalu soal populer kan top kosannya Salisa setelah Bu terus rawinya banyak, <tuh> tapi ketika Nabi tok ini kan rawinya karena Bu Riravakot, paham ya? Lah iya setelah Bu cerita mungkin rawinya banyak, <tuh> tapi pas Nabi bu Riravakot nggadu gale ono santri ku khusyuk bener Bahmun mun zada khusuan zada jahlan santri khusyuk muh marung muh jenenge marung menika nang warung mari ini ngene jelas ngene suatu saat debat e lucu mulane mbah gak tau marung jare supiri Bahmun aku itu supirnya, cah anak marung bareng aku ya ribet aku kan nyebut warungnya piro wae apal ya berikutnya ribet wong khusuk niku ditafsir-tafsir dhewe jadi nih ratau marung berkuhusu di duit terus ngiaskan wong dia, aja nih rahu susu toh sebab itu jelas, khusus di duit ujek potensi marung, tapi nak khusus abe duit duit, wah itu mesti ramarung tak sih menoh, mau lu ngomong duit pas anggapan marung, <laughs> akhirnya di bandambe supir, nah, aku ibu supir ya supir biasa baturi, kayak seperti itu kan ritme eleng-eleng pitani Abu Hanifah ya nambya al-latifasyad fi at-thiqat ya tapi keto kita ndak ikut ini karena kalau kita ikut ini bahaya sekali dalam konteks kadang Nabi lahu li Abi Hurairah wahdah waqala lahu li Abi Hurairah wahdah iki sis sis tengah-tengah wae tengah-tengah wae itu riwayatu thiqah iku sahabat utawa credible ya citok cukup nek wong ngene-ngene iki ya kudu apa fasad utawa fasad karena enggak meyakinkan wae Faidah fa dalam rasulillah man yang wong Hanifah kalau gak ada hadis gak ada apa ya saya memilih sahabat sing situ yang saya ingini wa ada kaulaman si'tu ya pokoknya tak terserah aku cuma lah akhruju an'kholihim ila'kholi wirihim tapi saya tetap tidak akan keluar dari dawe sohabat ke selain sohabat karena itu naik turun kelas no? jadi nak untuk sohabat itu ucara abu hanifah setingkat man siktu wa man siktu misalnya. tapi saya tidak akan keluar dari dairotis sohabat jadi tidak mungkin misalnya tu tuqala abi hurairah di Hasan Basri. gak mungkin kan berarti turun kelas kan? Karena Hasan Basri tabi tabiin. Tapi karena biasa aku akhadtu fi qali Umar wal akhadtu fi qali Ali. Akhadtu fi qali Ali wal akhadtu fi qali Umar. gak masalah itu kenapa? Akhadtu fi qali Asabi Mansik siqtu wa adu sik siqtu. Tapi tetap la akhruju angkaulihim qaulihim ila qouli hayrihim. Jadi biasa misalnya Bani Fahm aku akhadtu fi Umar wal akhadtu fi qali Ali. Aku akhadtu fi qali Ali wal akhadtu fi qali Umar. Itu mungkin tapi gak mungkin abu Hanifah mengatakan, "Akhutul pikoli Hasan al basri wa atrukukaula Ali, deng gak level lah, gak level, ya, itu ya, ya apa ya, lah wong alim dah, wong oh, wong Justin and ngaji. aci, wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong Al-Fatihah, wong wong ngaji ya Aqad tu bi khali as-sabih mansik siktu wa ada'u khala man siktu sumala akhruju an'khalihim ila khali khali jim Faidhan taha maka nalikahani wuzdok apa al-amru urusan ila ibrahim sal ibrahim anna khoi wa sya'bi wa benil musayyab adadadang hitung sopoh ahani wa ahmin sayangin para ulama rijalan berapa fali an as-tahidah gama as-tahid walaikum warahmatullahi ratabi'in, tabi'in, tabi'in Ah tapi nak dengar mau Ibrahim, Sabi, Ibnu Musayyab terus ada-damin hukum rijal terus menyebut sekian orang Hasan Basri, as kalau mereka boleh lihat kenapa saya hendak lagi terus mahasiswa mahasiswa yang mau ikhifahum rijal wah nahnu rijal anut kok orang anut ngalimi anut ngononet dok anut anut ngalimi sek lagi anut Pd nih anut Pd netok lah anut alimi saya harap paham ya anut zuhud zuhud tuh uang di tapi rakyat dunia zuhud anut fakire tho orang ora iso iku jenenge ora zuhud fakir wong ra sering marung mergo ra duwe dhuwit iku jenenge fakir Abu Hanifah ujar fa'idan tahal amru ila Ibrahim wa syabi wa ibnil ad addada minhum rijal misalnya Hasan Basra fasali an astahita kamat tahitu fali moko berhak ke an ajtaida eng yen to istiadha sapa ingsun kamats tahitu masyhur fa hum rijal wa nahnu rijal itu yang paling masyur Ya tentu sebagai riwayat kalimatnya Fahli an astayita Kamu ta masih tahu Tapi saya masih tahu Fahum rijal wa nahnu rijal Wa usulum adabil khanafiyah Wa istau istau'a'bah Kang ngeliput di yang usul Sapa ashabu fi kutubim kalai ka ilam Ibadawi wa ba'dahu mukhibbuah Bin abdi syakur fi kitabim Salamu thubut fi usulil khanafiyah Wa syafiyah Alam mutafah sanata alfin Tak terus saya waqirima uh, Wa salat terus Miala yumkinuna jadi ini sampai orang-orang penggemar Abu Hanifah nak ngerang ya, muslumut subut fi usulil hanafiyyah wasafiyyah. Mereka mesti tukarannya lebih masafi ini. Baiklah, mungkin tahu fasa nada alfin wa wa mi'ah wa watisin wa watis wa ashar fi wa khairihi ma walayumkinuna isti'abu ma. Lalu orang mungkin nak ingatoh bu isti'abuah, opo ngerata nih usulu madhabil hanafiyyah. Mesti Daweset Muhammad kitab saya ini kan nggak didesain untuk itu ya, nggak mungkin kita nerangkan semuanya. Tapi secara umum. Pokoknya Abu Hanifah ini atar itu al-latifashat Eleng-eleng namanya al al Nah, cari aku setuju lah Orang sebesar Bahamun itu sudah yang Menafsirkan banyak Kita nyari tafsir sing fasad, apa? fasad dan diakui keluarga dalam Diakui orang-orang yang menyaksikan Beliau lah, anak sepihak-sepihak yo ya ribet Wai nyari yang al-latifashat apa? Apalagi di zaman al-fitnah seperti ini Nyari yang terkenal Apa nyari yang apa? Ya. Terkenal karena.